Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an dan pecinta Al-Qur'an yang dimuliakan Allah pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu di hari ke-8 bulan Ramadan. Kita akan melanjutkan atau akan mempelajari tentang ilmu tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran Dan pada kesempatan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin Yaitu surah Al-Imran mulai dari ayat 7 Kemarin belum selesai ayat 7-nya Dan kita nanti kita akan lihat waktu sampai di ayat berapa dan insya Allah nanti pada akhir video akan ada pertanyaan seputar mad wajib mutasil dan majazis mufasil, di mana letak perbedaannya dan bagaimana cara membacanya dan uh, nanti uh, disebutkan ayat atau kalimat-kalimat mana aja yang ada bacaan mad wajib mutasil dan majazis mufasil. Mari kita mulai dengan diawali pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi min al-shaytanirrajeem. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ في قلوب bihim zayum fayatamiun man الساعة، وهم الذين Wama الذين كفروا بأسهم، واجبتم تذكروا الإنسان، وَمَا يَنَزَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَ لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذ hadaitana wahab lana min ladun karah man innaka anta alwa ha Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca ulang dan kita akan belajar tentang ilmu-ilmu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladhina. Fa'ammal gunnah musyaddadah ditandai dengan adanya mim yang bertajdid. Membacanya didengungkan dua harokat. fa al alif lam Qamariyah dibaca dengan jelas. Fa'am al lazi panjangnya dua harokat. Lazi fi قلوبهم في Matawmi'i, dua ketukan atau dua harkat. Kulu matawmi'i, adanya waw sukun yang didahului baris tombah. Dua harkat. Kulu bihim zai bihim idhar syafawi. Adanya mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Dibaca dengan terang dan jelas. Bihim zayyum Zayyum Mendengung samar luah harkat Ikhfa hakiki Adanya tanwin Dhammah pada huruf Gha'in Yang bertemu dengan huruf Fa Zayyum Fayattabi'una ma'aw Matabi'i Dua harkat atau dua ketukan Adanya wasukun Yang didahului baris dommah Pada huruf a'in Fayat Tabi'un Ma Ma Dua harkat Matabi'i karena adanya Huruf alif yang didahului Baris fathah pada huruf mim Matasyak matabi dua perked tasha'bah halki dibaca dengan terang adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf ilhar yaitu ha. huruf ilhar ada enam yaitu yang pertama itu hamzah dan h Kemudian a'in dan gha'in. Kemudian ha' dan khak. Minhub. Ba Bak sukun berada di tengah-tengah kalimat. Memepantulan kecil. Min tigha al alif lam. Alif lam. Kamaria dibaca dengan terang. Fithnatiwa betiro berada di tengah-tengah kalimat. Kol-kolah surah pantulan kecil. Wabtiro <tuh> hukum bacaan maktabi adanya yasukun yang diawali baris kasrah pada huruf waw Panjangnya dua harf kan. Tak Wailin wama ya lamuta illallah wama dua ketukan maqtabi'i adanya alif huruf alif yang didahului baris fathah pada huruf mim wama ya lamu ta'wilahu matsil matsilah ta'wilah adanya ha'damir yang diawali huruf yang berharkat hidup kemudian bertemu dengan huruf alif di kalimat selanjutnya membacanya dipanjangkan sampai enam harkat ta'wilahu illallah dibaca dengan tebal Dapat Allah karena huruf sebelumnya yaitu lam meroharakat fathah Kemudian tanda waqaf namanya waqaf lazim wajib berhenti Wara di sini alif lam syamsiyah diabaikan dan tidak harus dibaca langsung dari waw ke ra War matabi'i kalimi adanya harkat berdiri pada huruf ra panjangnya dua ketukan War khu... Khu... dua harkat matabi'i adanya ya yang didahului baris dhamma War rasikhuna fil alif lamqamariyah dibaca dengan terang fil alilmi yaqulu yaqulu dua ketukan mat tabi'i yaqulu lu juga dua harkat atau dua ketukan mat asli atau mat tabi'i Yaquluna na mad badal adanya harkat berdiri pada huruf alif panjangnya dua ketukan amanna gunnah musyadadah nun yang bertasdid membacanya mendengung dua harkat amanna bihi mad qasirah dua harkat bihi kulum min kullum bi mendengung dua harkat karena adanya tanwin tomah pada harkat lam yang bertemu dengan huruf mim kullum min wain min wain idhar Halki dibaca dengan terang adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf ilhar yaitu ain min il di arab indi mendengung samar dua harokat ikhfa hakiki nun sukun bertemu dengan huruf dal il di rabbine Jaizul waqfih Boleh berhenti Boleh tidak Kita lanjut Wa ma yazzakaru illa ulul albab Wa ma Matabi'i dua harkat Panjangnya dua harkat wa ma yadhakkaru illa ulul qulul alif lam Qomariyah. dibaca dengan terang ulul albab mad lisukun sekaligus di sini yaitu qalqalah kol kubroh Panjangnya matarik li sukun eh, boleh dua, empat, atau enam harkat Sekaligus dipantulkan dengan pantulan kuat karena ada bak sukun berada di akhir kalimat, yaitu yang disebut dengan kolokola kubro. Pantulan kuat. Albab, warad. BANA LA TUZIRU BANA RABBANA MATABII Panjangnya dua harikat RABBANA LA MATABII atau MATASLI Dua harikat LA TUZIRU QULU GHAIN SUKUN Jangan sampai dipantulkan Diayun Tuziukulu kalau dipantulkan Tuziuk nah, huruf koin bukan huruf kolokola huruf kolokola cuman ada lima yaitu uh, kov, to, ba, jim dan dal sementara koin bukan termasuk huruf kolokola jadi jangan sampai ada pantulan Tuziukulu lo Matabi'i adanya waw sukun yang didahului baris dhammah pada huruf lam. Dua ketukan, panjangnya dua harkat. <Sessizuk> <Sessizuk> Pantulan kecil, adanya bak sukun berada di tengah-tengah kalimat. Kol kolah surah. WAHAB LANAMIL MIL LADUM HURUF NYIMIMNYA DIMAKSUDKAN KE LAM ADANYA NUN SUKUN BERTEMU DENGAN HURUF IDGHAM yaitu LAM MIL LADUM KAYA RAHMALADUM mendengung samar selama dua harokat. ladung jadi samarnya bukan dibaca ladun tapi menjadi ng ladung ladung kerah meng jaihzul waqfi boleh berhenti boleh tidak saat berhenti maka tak marbutah jangan dibaca tak tapi dibaca ha rah meng Jangan dibaca rahmat Inna ka antal Inna ka Gunnah musyadadah Adanya nun yang bertasdid. Mendengung dua harkat Inna ka an, Samar mendengung selama dua harkat Al ikhfa hakiki adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf ta alif lam dibaca dengan jelas wahhab menarik sukun sekaligus memantul karena adanya bab sukun yang berada di akhir kalimat kalau kalah Kemudian, habnya boleh dibaca dua, empat, sampai enam Baiklah, para sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang berbahagia, eh, tolong sebutkan kalimat manakah yang mengandung bacaan mat wajib muttausil dan mat jais fasil. Kemudian, perbedaannya antara mat wajib muttausil dan Majais Mufasil bagaimana dan cara membacanya seperti apa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh